Ya, jadi ada potensi, ada tantangan, ada kesuatan, ada kelemahan Organisasi antar kader-desa Silahkan kita diskusi Sebentar kita diskusikan secara keseluruhan Selamat berdiskusi Tolong konsultator yang lain, yang masing-masing Tolong -masing. kader -kol Potensi dan tantangan kesuatan Jadi yang keempat membahas potensi dan tantangan kekuatan dan kelemahan organisasi antar kader desa. Ya sebentar kita ada integrasi program. Silahkan sih berintegrasi masing-masing kader dulu. Sebentar ada integrasi secara keseluruhan. Selamat berdiskusi. Ya <tutupan> Kelompoknya <tutupan> Apa ah, kopinya? Hmm. Ini kopi <driving> Pak Abda bisa dikata yang didamping Ibu Madang tolong didamping APK kan Pak Supriyadi Pak dan datang ini yang tahu waktu saya sama saya mau topan ya pengen makan chat saya nah ya Nah baru ini untuk Ya ibu ada mendampingi ini kan ini potensi perdes atau potensi yang Potensi. Karena ada sepuluh di situ, sepuluh kita coba-coba nih semua potensi-potensi yang dianggap memang berpotensi di desa. Dan karena betul di desa di situ maksudnya bagaimana kan soal siapa-tapa? kamu yang Potensi desa desa Desa Oh, okay, coklat coklat tetapi itu potensi di davidaya, kita tulis visi kalau misalnya kita punya desa, dalam desa dan deza, dan itu saja untuk potensi kan kemarin kita sudah ada di pameran apa-apa yang akan menyebabkan di Tapi desa kita di potensi desa itu di mointos lainnya ada hitam kalau misalnya potensi itu kan dia kita akan kita paling dari potensi terkait masalah ya ini kan regulasinya mau mungkin Mbak KPM pada gitu, ini maka karena peraturan pemerintah kan maksimal 5, ya nah, selama itu Jadi nah, namanya diskusi. Jadi namanya diskusi. Jangan masih berapa desa masuk semua di situ tidak selesai sampai malam. Amin. makin satu potensi yang gampang dan mudah untuk dimengerti. Ini kan supaya mulia mengidentifikasi gambaran tak. Oh, potensi desa yang saya diskusikan ini tantangannya ini. Ya, yang penting bisa kita mengetahui hmm. Ini regulasi tentang Yang, bisa berpang, yang, berpang, bisa yang penting kita bisa ini, ini, ini kekuatan, ini yang gampang kok. Karena mau bisa pulang, kok. Kita berperan, ya. Harus ada rasa dukungnya. Anu ini like that, kind. kalatan pelekah dan dan apa Mau <tuk> ngapain? kegiatan para kader yaitu uh, dilakukannya pendataan baik uh, dari kader posyandu dan kader PKK uh, ya, keedakannya Arisan terus potensi masing-masing uh, desa adalah desa Buntusaila itu pasir hitam uh, tantangannya salah satu itu kurangnya STN masyarakat desa Buntusaila sehingga mereka tidak memahami dampak positif negatif terhadap dan ada pengolahan tambahan tersebut. Eh, kalau untuk mulai di sini ada cukup padi. Tantangannya katanya tidak tersedianya prasarana perairan untuk mengairi persawahan untuk dua kali panen. Kalau makminasa kopra yang bimenteh, tantangannya salah satu diantaranya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan secara berimbang sehingga Produksi sehingga padi tidak bisa berproduksi secara maksimal, maksimal sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Terus mas ke padi tantangannya kurangnya pemasyarakat. Saya kira demikian itulah tadi presentasi dari kami kader PGG. Ubi kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau pelatihan yang baru terlebih saya ambil contoh budaya kita seperti malam budaya Pancat itu bisa dikatakan hampir pula atau hampir mati karena anak-anak yang seumur dengan saya atau sebahaya saya mereka tidak ada yang tahu Pancat dan lain-lain kekurangannya itu kekurangannya adalah Surang-surangnya warga terhadap pendayanya nah, Itulah yang eh, kami sampaikan nah, Itu masih banyak menarangnya potensi-potensi yang seluruh sebekan ini nah, Setelah nah, dari nah, Raksu Bapak Sekirka dan ya, saya ada di kerjaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali dari kader desa Siapa teman desa kader? Siapa? Apa siapa maaf? fungsi peran dan masing-masing kader, -masing sama satu pendaftaran, Penyumbangan pencatatan, penyuluhan, pendataan tubuh, penyuluhan pemberian makanan tambahan atau disibuk oleh kopi lokal, dan sosial pemberian vitamin pada bayi dan balita pendatangan lansia dua, di strategis terkait berat menghormati kader pada saat penentaran terkadang banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata lahirnya tanggal lahir bayi pengembangan maju seragam 3 terkait upaya <tik> integrasi kerja atau kegiatan para kader desa pendatang khusus ke rumah Pendataan kegiatan KIA dan KB 4 antara atau membahas potensi dan tantangan dan kelemahan antar sadar desa pemberian makanan tambahan butuh dan komersil. Emilia dari kami